Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar les tentunya. Baiklah, bersama Leslie dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini. Pastinya, kalian semua nggak bisa tidur malam ini. Para sahabat, ya nunggu sidukan vitamin manja dan bahagia, tentunya dari Lesti dan Rizky Villa. Sebelumnya, para sahabat, ya, kita lihat tentunya Lesti dan Rizky Villa ketika turun dari mobil. Langsung rangkul calon istri tercintanya persahabatnya eh, dengan manja Membuat kita semua baper melihatnya persahabat ya Tentunya inilah pasangan yang selalu membuat kita kangen Kita rindu dan kita bahagia persahabat ya Luar biasa kita mendapatkan cidukan vitamin malam Jumat Tentunya persahabat ya dari Lesti dan Rizky Bilar Keunggahan berikutnya tentunya kita mendapatkan cidukan manja juga dari Dede Alasti Kejara Persahabatnya kita lihat Masya Allah Tentunya senyumannya membuat kita semakin meleleh bahagia persahabat ya Tentunya duduknya sampingan dengan sang calon suami luar biasa Doakan yang terbaik mudah-mudahan Dedek Alasti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Tungguan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram Leslar Lovatix. Ada kalimat caption yang dituliskan, Duh, kasihan itu dessert kalah manis, ama senyumnya gadis manis ini. At Les dikejora, Happy dinner ya, kalian. Luar biasa, bersahabat ya. Tentu dalam postingan banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. yakni dari akun Instagram Salma2430 mengatakan dalam kolom komentar, Gemes banget woi Kayak masih bocil tapi udah mau nikah Aduh cute banget nih persahabat ya Komentar berikutnya Diberikan dari akun instagram 07 underscore 24 underscore LB underscore Mengatakan Masya Allah manis banget ya Dia wow <tis> Nada osas katanya ya Berikutnya juga persahabat yang Komentar positif juga diberikan dari Akun instagram Emira Nur 198 mengatakan, Masya Allah, manisnya senyumanmu dedek mengalahkan madu luar biasa persahabatnya dukungan, respon yang sangat positif diberikan dari fans Lela lovers yang malam hari ini tentunya begadang untuk. Mendapatkan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizki Bilar. Sekian beberapa hari kita tidak melihat kekiutan ini persahabat ya. Akhirnya di malam Jumat ini kita mendapatkan kebahagiaan yang dan langsung dari Lesti dan Rizki Bilar. Kita masih menunggu cidukan vitamin manja selanjutnya. Mudah-mudahan ada cidukan yang sangat bahagia malam hari ini. Tetap pertanian channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.